Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat. Leslar, dimanapun kalian berada, selamat pagi. Selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesengan kalian, Diva TV, yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar.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 Baiklah persahabat les, selari manapun kalian berada untuk menemani santai bagi kalian saat ini menyenangkan, menyenangkan, dan menyenangkan, memberikan dan menyuguhkan kabar-kabar baik dan menarik seputar Bunda Lesti dan Papa Bilar Gagabar pertama persahabat, dia ya, siapa nih yang ngakak melihat kelakuan Bunda Lesti yang semalam ini nyobain motor BBL motor ini dari Om Andre persahabat ya tuh kelakuan dari Bunda Lasti ada-ada aja kelakuan yang bikin ngakak kita sebuah persahabat ya Masya Allah bentang-bentang Bentang badannya kecil ya <gifat> ini sih cute banget sampai papabila aja ngomel-ngomel ya kepada Bunda Lasti karena motor baby El dinaikin aduh Masya Allah banget ini keluarga harmonis yang selalu membuat kita bahagia, masya Allah mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia, sahabat ya para untuk idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Bilar Dan kita lihat persahabat ya untuk berikutnya ada sebuah ungan spesial membanggakan juga nih dari fanbase, base love lover salah satunya dari L2 World ID kembali, tentu L2 World ID menyuguhkan kabar-kabar baik persabet ya, dan selalu menebar kebaikan. ini ada program donasi mukena L2W untuk Masjid dan musala. donasi diserahkan untuk masjid Al-baroka. Duh masyaallah banget ya semakin bangga. Alhamdulillah kita bersyukur menjadi bagian Les La Love Wars yang selalu menebar kebaikan yang selalu mencontohkan persabat ya, dan selalu menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Di postingan ini pun ada kalimat yang dituliskan. Assalamualaikum selamat malam. Kami ingin menginformasikan bahwa program baru L2W yaitu L2W berbagi mukena gratis untuk masjid dan musala perwakilan L2W yaitu Lesler Uwu membagikan mukena ke Depok tepatnya di Masjid Al Barokah. Alhamdulillah pengurus masjid antusias dengan program baru L2W. Agenda ini rutin, berjalan setiap satu minggu sekali dan menyebar ke beberapa kota di Indonesia. Tuh persahabat ya, gimana nggak makin bangga, Masya Allah banget ya. Tentu kita support apapun yang dilakukan, yang itu bersifatnya luar biasa, selalu membantu orang-orang. Kita sebagai fans sejati tetap kompak untuk mendukung yang terbaik untuk program-program dari L2W.id. Dan kita lihat juga ke undang berikutnya Ada kabar spesial yang kita dapatkan hari ini Karena hari ini tepatnya bersahabat ya BBL sudah masuk ke 2 bulan Aduh, Masya Allah banget Gemes ya, Alhamdulillah Udah dua bulan aja nih BBL Bang Fatih Mudah-mudahan Bang Fatih menjadi anak yang soleh Menjadi anak kebanggaan Kedua orang tua dan anak yang pintar Masya Allah, Amin ya Kita doakan selalu terbaik untuk BBL momen ini pun juga kembali bersahabat oleh akun Senol Putih Bilar kalimat kapsen pun dituliskan di postingan ini, selamat 2 bulannya kesayangan onti, tumbuh sehat jadi anak yang pintar dan soleh yang ganteng, amin sama-sama kita akan ya buat BBL, alhamdulillah sudah dua bulan nih abang Fatih, masya Allah. Dan kita lihat juga bersahabat ya, keunggahan Papa Bila sebelumnya mengunggah sebuah postingan foto momen acara akikahan abang L Dan di postingan ini banyak sekali tanggapan komentar. Salah satunya dari Ical Muhammad tuh, bang Ical juga mampir ya ikut berkomentar. Mengatakan kuat banget ya tidurnya, tidur mulu, kata Bang Ical nih, mengomentari postingan foto Toba Bilar. Ini berkomentar, tertuju dengan Baby L yang tertidur terus tuh, kuat banget ya boboknya, katanya Masya Allah. Kita doakan selalu yang terbaik untuk idola dengan saingan kita. Dan berikutnya, persahabat Ada ungan spesial juga yang kita dapatkan dari igasnya Pak Ferry. Nih, persahabat ya, ini ungan semalam. Di sini Pak Ferry persahabat mengunggah sebuah postingan foto bersama Leslar Ada sebuah pertanyaan di persahabat ya. cuma mau bilang terima kasih karena sudah sayang sama Leslar dengan tulus Tuh selalu sayang kata Pak Ferry Persahabatnya Alhamdulillah pertemanan dari Leslar bersama Pak Ferry walaupun Pak Ferry tidak menjadi bagian Leslar Entertainment kembali di sini kita lihat persahabatnya silaturahmi, kita tetap terjaga dengan baik, wabari juga selalu sayang kepada Bunda Lesti dan Papa Pilar. Kita doakan persahabatnya mudah-mudahan pertemanan mereka terjalin dengan baik. Amin. Ya Robbal Alamin. Dan kita masih menunggu kejutan lain persahabat. Dan kabar terbaru berikutnya jangan kemana-mana, tetap stay tune. Dan pertanian channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya.